Ya. Tau sih ya. Is Agak kaget melihatnya <laughs> Ah, bosan ah gampang menangnya gitu. <laughs> gak gitu sih. Gak gitu sih. Ya? Gak, gak gitu, gitu sih. Ya? Gitu gitu. gitu. Celliboy ditunggu Your Tos dua kalinya is ya. <laughs> Dia ditampakkan pernah Armichi diajakin Tos sama Celly boy Ternyata ketika dia mau Tos ke arah Casius, yang ke Tos Celliboy-nya lagi. Uh, Armichi udah oke-oke okay -okay aja ya gitu. kan, Oke-oke okay -okay <laughs> aja sebenernya. <laughs> tos dua kalinya. Oke, okay, Alter Ego. Sudah melakukan bendera valir Valir. dan juga udah di band dari Aura. Ingat berfokus sama hero-nya ya yeah. bukan menjadi jawaban juga. Karena emang apapun si hero-nya tetap, tetap ngeri ini orangnya. Boy, Miracle Boy. So, band kedua untuk Alter Ego sendiri. Dia punya first pick. mungkin gak harus untuk ngebuang xbox -nya. Dan bisa nyerahin untuk band Xbox Atau ke kalau mau nge-band kayaknya. Oh mungkin. Atau Kufra. Atau, Atau Chow. Atau Grok juga mungkin kalau sebenarnya mau di-band. Pihard banget demi Bali banget. Mid laner udah hilang 3 kali ini. Ya. Yeah. Oke. Okay. Damage-nya banyak banget. X -Ball. X -Ball. mau nggak mau 20. harus di-ban kali ini. Mengingat kita tahu sendiri Armici ataupun bahkan Cassius. Ini rusuh banget. Offlaner ataupun support partnya Tetep ngerusul gitu. Iya. Yeah. Ini agak sedikit membingungkan ya dari tim Alter Ego. Dan Kufra ternyata. Kufra. Oh, tadi Maungsi sempat praktekin Tyrant Rage-nya ya. Uh, gini, gini, gini. Gini, gini. Iya. <laughs> yeah. ya. Kufra bakal diamankan oleh tim Alter Ego. Mengingat kalau seandainya mereka ingin main Gushion lagi, gak bakal ada yang bisa menghentikan dash dari seorang Gushion dengan menggunakan Sword Spike-nya. Iya. Yeah. Dan tadi emang cukup bagus juga Kufra yang mereka dapetin. Yep. So, dua pick untuk Aura. Masih Chow. ada Chow, Kaja, Grok. Chow, Grok seharusnya. Atau mereka mau ngamanin damage dealer terlebih dahulu? Lunox. Lunox masih ada. Tapi mungkin... Susah banget ngelepasin teng-tengnya yang kali ini sedikit banget pula. Chow, Grok sih harusnya. Seharusnya ya. Melepaskan Kaja, apakah malah jadi pilihan kalian untuk tim Aura? Atau lah. Good. Terizla masih bagus sih sebenarnya. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang bakal ditaruh wow. side-nya? Oh. Pak Ayam yang bakal menggunakan Terislahnya, tapi nggak okay. sih kali ini. Grok-nya bakal diamankan, Terislah masih terbuka tentunya untuk di Malter Salah kaca, Kaja, Kaja juga masih ada. Kaja masih ada. Kaja Terislah oke okay sih, Nge-lock oke, okay. area of effect ada dua. Ada Penalty Zone, ada Tyrant Rage. Iya, yeah. dua-duanya ngeri. Dan jarak dekat banget. Jadi ketika misalkan Penalty Zone-nya kena banyak, langsung di Tyrant Rage juga dia bakal kena knock up Airborne. Kaja sudah diamankan. Terislah. Atau bahkan mau ngamanin hero terlebih dahulu. Atau Kimi? Masih terbuka dari Kimi. Saya juga udah pernah nunjukin kimi lumayan oke untuk dipakai. Mauzi or Celliboy, it's okay sih sebenarnya. Yang penting objective turret bakal jadi incaran dari Altrigo seharusnya kalau mereka ingin menggunakan Kimi. Namun masih dari setelah sesuai dengan dugaan kita anonim, ini bakal ada combo yang mengerikan anonim dari Terislah, Kaja dan juga dari Kufra. Pick oke, okay, CC ada, ya kan? Uh, rusuhnya nabraknya Area juga. of effect ada, nabrak bisa, surprise attack bisa. Ada divine judgment, yeah. ada juga dari Harry. Iron Revenge. Tugak. Tapi Kari bakal diamankan. Mengingat tadi di game pertama Kari nya bener-bener di-shutdown, -bener di habis dibuang begitu saja. Jadi gak ada yang bisa menghentikan dominasi dari Kufra dan juga dari Theris lah. Yeah, ya, kali ini ada dengan Kari yang dipik ketiga oleh Aura yang bakal dimain oleh Alive nanti. Mm -hmm. Band ketiga untuk Alter Ego. Butuh ngebuang lagi, ya? Atau ngebuang fighter, nih? Band ke arah Gushen mungkin? dari Aura Sementara Al Trigo. Mereka, kalau seandainya mau ngambil keunggulan, bisa banget untuk ngeband ke arah Leomort atau Tamusarsu. Tamus mungkin, Tamus sih, karena Tapi Leomort. Oh, mau ngasih tamu. Aura Tamus nih gitu, ke arah yang Leomortnya yang sih juga ngeri sih, anyway. Dia bener-bener bisa ngerusuh dengan tepat. Timingnya juga bagus banget dengan menggunakan barbialnya juga. Phantom Seednya benar-benar gak pernah dikeluarkan dengan secara sia-sia. Jadi bakal takutin aja Leon di situ Alter Ego udah dibuang. Wah, kayak teman saya tuh. Iya. Oh kayak kenal, <laughs> kenal ya? Kayak kenal ya? Senyum lagi dia. Kemarin kerasan emang kebus bareng enggak sih? <laughs> Kemarin saya ketemu sama dia pak. Oh. Tapi direngket. Dia kalah ya? Dia kalah. Oh, Cepu berarti. <laughs> Bukan saya ngomong. Bukan saya ngomong. <laughs> Bukan saya ngomong. So ini band ketiganya, kalau mau ngebuang mage satu lagi karena emang Altrigo belum ambil mid sama sekali hero dari Boy hmm? Karena ah, em iya, iya. emang masih ada Agak, agak bingung sih, bener banget. Masih banyak alternatif juga yang digunakan, Luna sebalik di band. Apakah Aura ingin mengamankan Gushen, ya oh. bener banget sesuai dugaan Gushen. diamankan oleh Clover kali, bener-bener diminimalisir banget dari hero pool Boy Granger or Cloud? Granger. Ranger. Enak sih. Serius. Kalau Cloud ke arah Cloud. belakang masih bisa dihit sama Kari. Ya. Yeah. Tapi Granger tentunya agak sulit untuk dihit sama Kari. Menang Re sudah jelas. Dia menang Re sudah jelas dengan Dead Sonata. Rapsody juga bisa dibilang lebih sakit daripada bersoran. Atau gak usah hari. MM. dengan Hellcard. Oke, Hellcard. Langsung ngincer ke arah belakang. Tinggal maginya ya Chang'e? Ya, Men Silence Gashun juga pilihan yang tepat banget. Satu lagi. Maginya apa? Chang'e, Chang e, Gord, Gord atau Guinevere? Oh, Guiney. Karena kan udah loncat di Shadow Rush. Atau Kagura? Kagura oke okay, sih. Cyclops? Psycho udah di buff? Udah di buff <laughs> yeah. lho? Oke okay, sih. Guinevere. Tapi Guinevere. Guinevere. Sesuai okay. dengan dukungan kita, dia bakal loncat Guinevere. semuanya kayaknya. Penalty Zone, Magic Thumb, Shadow Rush, tapi ada Akai kali ini dari Aura. Siapapun yang bakal loncat, kena Hurricane Dance, buyar semua setup dari tim Altery Ego. Hmm, cukup ngeri kali ini. Hellcurt. Menarik juga. Lalu dipakai Sky lagi muncul di alter ego. Bisa ngeburst langsung Bisa banget. Emang, ya? Bisa banget serius. bisa lompat ke silent gitu kan? Yeah. Gak masuk yeah. bisa masukin daggernya, Bisa di petri dan langsung di. Tapi harus hati-hati juga ketika dalam keadaan belum mengeluarkan slaughter. Ketika nanti Gusion yang mengeluarkan slaughter di depannya Hellcard, ini bakal jadi dua kali lipat sih damage-nya, bakal lebih sakit lagi. Oh, oke. Okay. Karena kita tahu sendiri Gusion tipikal face to face. Dia ketika makin dekat damage-nya makin tinggi juga. Jadi cukup bahaya di situ. Dan bisa Yunus disini supaya saya harusnya gak kena ke dia saat dia lempar skill. Bener banget. So, inilah dia game yang kedua. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Boom. Boom. Let's go. Ini dia match perentuannya. Apakah bakal <tuk> ada game ketiga Smash atau that. tidak? Tidak. Langsung yeah. 0-2. Anyway, back to Land of Dawn presented by Black Shark kali ini. Langsung berada di area Midland Phoenix. Mengamankan tempatnya. Udah mulai kelihatan Clover, Chelly Boy juga sama. Sama-sama Milih tentunya. Bakal coba untuk mengamankan range terlebih dahulu Cassius dan juga Chelly Boy. Mencoba untuk mengamankan Wave Minion dengan secepat mungkin. Ya, bakal amankan masing-masing. Belum ada yang mau inter-hero untuk fight sama sekali. Dia bakal mundur di posisi aman untuk ambil buff setelah Karena C, dia secepat mungkin ingin mengamankan level 2-nya. Buff bakal diambil Yang juga sama di area bottom lane. Dia bakal coba untuk secepat mungkin clearing Minion sehingga dia lebih bebas untuk melakukan rotasi ke area jungle. Oh. Oke, okay. zaman di situ, Armici cukup sneaky untuk ngontes ke arah monster jungle. Berani sih lebih tepatnya ada blender kali ini, efeknya Armici bakal mengambil satu jungle monster daripada seorang live dikejar dan true damage-nya keluar kali ini. Ya, cukup sakit ke Armici paling ngebuat ngeharas aja. Minimal bisa memukul mundur ya. Armichi yes. coba untuk buying time kali ini, execution strike-nya balik keluar, dicicil terus sama live sampai lunas. Dan di Arabantan Lane juga Aura pingin ambil oh, gold buff. Kena oh, kenapa dan oh. Connect, masih ada bouncing ball kali di belakang, akan ada stun Mausie. mengeluarkan just... silence, baru sebelah diarahkan Leo Murphy, Mausie berhasil melakukan finish. langsung Jua. ada dark ball fall, mengincirkan rayam, tapi gak bisa Mausie. Langsung dengan cepat mendapatkan level 4-nya. Wow, sakit banget. Gusiona mati, dan gold buff-nya pun G jatuh ke tangan ini ya tadi ya. Oke. Oh alter Ego. Dari Alter Ego. Yep. Clover masih level 3 tentunya ini bakal jadi kerugian yang dua kali lipat hmm. untuk tim Aura. Alter Ego mulai memimpin Casius. Warrior Boots dia bener-bener gak mau dicicil terus sama Alive. Apalagi harus mendayari seorang Ari. Kita tahu sendiri 3-3 damage dan kali ini masih ada silence. Dan bahkan pilih seluruh keadaan yang cukup berbahaya. Masih ada part of nature, Leo Murphy masih bisa menghindar Tapi sementara itu Clover berhasil mengendirikan dominasi dari Leo Murphy. Akhirnya jadi trip dan tetap aja. Akan langsung bisa dapetin kill berikutnya sini. bakal nunggu Clover oh, bakal dilompat. Oh Clover, dilapkan. itu required, Dan Cassius menjadi eksekutor daripada seorang Clover. Karena Nightfall digunakan kali ini, lihat di area objektifnya. Bakal diamankan ke tempat oleh Alter Ego. Namun, Armiti di belakang, bakal terkena Way of Dragon. Langsung coba untuk dihajar di segala galanya Dan Armiti tidak bisa bertahan cukup lama. <laughs> ya, hampir berhasil requirement nanti zone, tapi gak, gak sampai keluar di situ. Meskipun Turtle bisa diamankan sama Alter Ego di sisi lainnya. Dan mereka bakal recall aja untuk aura balik, untuk isi darah dan air masing-masing. Chelly Boy udah punya magical damage yang cukup tinggi, sementara maung kita tahu sendiri. Dia punya silence 1,5 detik, ini bakal lama banget, dan dia makin bebas di area bottom lane. Ya, gak bakal bisa menghentikan maung karena dari tadi, ketika maung di-engage, akan selalu ada backup dengan cepat dari tim Terigu. Ya, luar biasa sih gengnya, dan maung selalu selalu siap untuk masuk di detik terakhir, begitu, begitu inisiasinya berhasil. Berik ini sekali lagi. Kaisius kemudian kelihatan wacar miss Kali masih dapur di langsung Suara silence! Davos silent dari Valdry QM yang akan kena... Hurry Dance. karena seorang mau sih masih mencoba untuk bertahan di arah belakang. Darth Tse akan kejar alive. Bakal mencoba untuk bertahan kalian masih mencoba untuk bertahan karena belakang oh, ya mau Dan kawan-kawan lebih mengincar karena Gold Buff. Dan kali ini bakal ngambil Buffnya. Nah, Langsung ada Yam. Silence yang bakal keluar. Tapi Yam bakal tunggu begitu saja. Gold biar diharapkan masih ada. Well Dragon oh, karena yeah. bawah ada monster seorang Yam. Arrival muncul dari Phoenix. Leo Murphy bakal dikejar. Langsung di Thousand Pounder. Ditutup jalannya Leo Murphy oh, hanya baik yeah. dan triple kill dari Yam. Namun diarah top lane Armici berhasil mengamankan turret tanpa adanya gangguan. Terlalu lama kelihatan di ada buff lawan nih. Ya? Mereka udah menangin fight in duluan dapetin 2 kill. Gak ada korban jiwa sama sekali sebelumnya. Tapi mereka pingin dapetin buff-nya. Kita nah, akhirnya jadi disaster yep. buat Alter ego. Bottom lane bakal didorong tersama yam tapi belum ada hasil maksimal. Sementara sih kali ini coba untuk ngambil buff secepat mungkin. Barrier digunakan, coba untuk cancel Phoenix. Masih dalam keadaan power of nature. Coba untuk Blender dan Thousand Poundernya konek terus saja. Bottom turret hilang, tapi sih masih mendapatkan buff yang dia inginkan. Ya, yes, semoga mundur aja reset fake nya Turtle bakal up 13 detik lagi. Dan nah, itu bisa jadi momen buat kedua tim ambil fight. Terisau so masih nunggu di arah mid lane, Karis sendiri, dan dari alive. ke arah top lane. Nah, butuh farm ini. yang cukup banyak sih, apalagi tu juga masih belum didorong dari segi top lane. Namun turtle-nya sudah mulai up Phoenix lihat keadaannya kali ini Jelly Boy coba untuk mengambil dengan cepat, bahkan ada Mausi kali ini Power Nature yang digunakan sama Phoenix terkena effect slow, apakah bakal di wild charge kali ini Phoenix dalam ancaman Apa? dan wild charge langsung di cancel, kita taruh sudah makan sama Jelly Boy, bahkan sih lagi-lagi mendapatkan satu poin kill tambahan, live masih mendapatkan turret di arah top lane, tapi army juga potong jalannya Karatok dan sementara bottom lane-nya bakal diamankan oleh seorang Maunzy, Clover Slaughter tapi nggak ada target yang optimal. Ultimate game dan dari Darthus tapi enggak ada full of damage kali ini Celiboy bakal coba untuk selamatkan oh, oh, oh, oh, oh. dan masuk damage top Felric Wayang dan Darthus bakal tumbang karena Celiboy lagi dan lagi. Raval dari Grok karena mid lane tapi itu nggak ngebantu banyak. Udah tahu terlambat di situ. Itu selamatin Atena. nyawa dari Akainya. Betul banget, Athena, Ike, mas, ya kan? Berisik nih, skin paling berisik soalnya. <laughs> mas, gitu. <laughs> Mau sih, coba untuk ngambil objektif di area mid lane kali ini, secepat mungkin. Seperti darah langsung muncul, Leo Murphy di-charge, di-cancel sama barrier-nya begitu saja. Charge dari Tyrant Revenge, sementara Leo Murphy terkena The Way of Dragon, bakal langsung diajar di area belakang. Tapi, masih ada wajar sudah bawa simbol undang-undang yang buat sepapapun daripada seorang oh. yang di belakang. Langsung request field trickway, terlalu banyak Mau Oh, dong. Jadi, bawa-bawa seperti kesatian karena Iyam, dan bakal dikali di Casius karena phoenix masih masih survive Armiti mencoba memberikan tekanan ke depan Alive live mencoba memberikan damage slicing slicing slicing pasti ada sedikit serangan dari magic team yang tersisa saja silence dalam pencaman terkena assist ring of honor dan bahkan wipe out untuk alter ego back up yang gila banget dari alter ego Di impact terakhir pun dua tim dua ident tersisa masih sedikit kill lagi dengan pancingan dari Armiti tadi gila banget sini permainan dari alter ego backupnya cepat banget bahkan dia masuknya juga rapi banget walaupun bisa dibilang Leo Murphy harus di take down dengan adanya way well of dragon dalam posisi yang berbahaya tapi lihat bagaimana zoning dari penalti zonya dapat kalah dari kwayamnya juga kena dua bahkan silence dan petrify-nya benar-benar on point banget Phoenix juga bisa bertahan dengan cukup lama lihat alive juga di depan benar-benar ya, di point point Ayo, banget damage nya karena Armichi. dari ketika Chelly Boy mencoba untuk menyelamatkan dengan cepat. Walaupun sempat gagal ya, dari Magic Time-nya, tapi lihat Alive-nya benar-benar diincar. Purify-nya bisa dibilang jadi useless, anonim. Iya, gara-gara Helcurt yang ngincar. <laughs> gila sih. <laughs> ini masuknya rapi banget, satu-satu, satu-satu, ya kan? Cuman mau orang kembangkan Kufra doang, mereka dapetin lima kill. Karena semua hero dari Aura. Satu Sekali buat lima. Sekali Goose turtle ini yang didapetin Iya, benar banget. Makin liar lagi. Seratus lima detik sebelum Lord pertama muncul. Perbedaan network-nya sudah mengarah ke angka 6000 di menit ketujuh barusan. Hampir satu k ya perbedaannya per menit. Cepet banget, darkness. Cepet banget. Masih coba untuk mengumpat-ngumpat kali ini. Semua pergerakan juga buff. Harusnya masih oh. bisa diamankan tentunya Cassius sudah mulai muncul. Hanya memberikan sign saja Yam sementara itu berada di sisanya Armici. Masih belum ketangkep juga Endless Battle diamankan sama seorang Maungzi. Apakah bakal nungguin sepatu, tapi kayaknya nggak bakal ada yang berani untuk lewat sana. Dan ini belum terlalu obvious jamnya di bawah bakal lari gitu aja oke okay. Tapi kayaknya nggak mau terlalu terburu-buru juga sih Apalagi kalau seandainya posisinya udah mulai di zoning out kayak oh, gini. Maksudnya emang gak ketahuan. Tapi dikain sebegini saja. Namun Clover tetap tumbang. Bouncing ball oh, dari Leo Murphy. Lagi dan lagi Clover harus tertangkap di area bush. Dan ompatan dari Sally Boy. Dia tahu ada sesuatu yang bunyi di situ dan dance di cancel masih ada Revenge Bouncing Ball di arah belakang dan tes lagi dan lagi boy hasil mendapatkan poin tambahannya barrier digunakan bottom lane bakal didorong kali ini Leo Murphy masih bertahan di lini depannya Cassius belum menggunakan defense sebenarnya kali ini ada Tyrant Revenge yang keluar Gini, bakal yeah. di charge okay. ya bakal dibatalkan begitu saja mid lane bakal didorong seharusnya mau sih coba untuk mengambil tuaran secepat mungkin cover baru datang kali ini slaughter spike nya bakal keluar begitu saja Tyrant Revenge keluar belum ada Bouncing Ball kali Bouncing Ball ini untuk di dia mau coba. Dia mau belakang Dikenain Way of Dragon, dan langsung dilahap Armigy-nya. Oh, Rikuayam! Bakal keluar, karena Dark the Suri Candace keluar juga, Jelly Boy bakal tetap akan live berhasil nge-shutdown. Karena Jelly Boy double kill daripada serang live. Leo Murphy masih bisa meng-inter Dark Nightfall, karena belakang kalian masih ada purify, dan bakal alive-nya bakal meng-inter karena belakang, tapi gak bisa live-nya terkena damage cukup tinggi. Kaisius masih punya flicker karena belakang, Yamga bakal mengincar ke arah Kaisius, dan masih bisa recall. Ya, tapi ini bakal tungguin lagi. Murphy lompat. Kasih dapetin satu oh lagi. Aga okay. Maunzy masih bisa mundur. Talon revenge-nya keluar. Taren revenge-nya keluar. Tapi loh Murphy gak bakal bisa bertahan dari serangan seorang Clover. Clover datang, langsung kelihatan. Slaughter keluar juga. Oh. Sourcepack gak connect tapi masih bisa Shadow rush ke arah belakang dari Maunzy. Holy dari Maunzy bagus banget. Dia timing masuknya pun luar biasa di Phoenix yang belum beramuk. gak ada chance buat di counter. Eh hey, Maungzi balik kejar lagi kali ini. Opinix oh, Phoenix Watcher oh, oh. shot down Maungzi-nya di area top lane kali ini. Akhirnya dapetin kill di situ ke arah helicopter. Ya, yep. benar dia. Ketahuan Phoenix langsung muncul begitu saja, Wy Dragon bakal connect begitu saja dan di belakang langsung ada Clover, mana Magic Tank-nya? Bakatnya oh. Li Boy bahkan tumbang begitu saja, live free hit ke arah belakang Rimichi, mencoba oh. do pin yeah. tapi gak bisa. Langsung dikejar sama Clover, masih ada Hurricane Dash oh. langsung ofensif di belakang, langsung ada dari Revenge juga. Malah terjebak lawan Phoenix kali ini. Fast oh, balikkan no. digunakan Zed Kuedu, satu persatu mulai terambil. bahkan alive berhasil ke keadaan, mega kill, 4 tumbang dari Alter Ego dan mereka mulai bergerak ke arah Lord objective. Wow, push terakhir yang benar-benar jadi kesalahan fatal untuk Alterigo. Dan dari momen setelah itu, dengan dikejar satu persatu persatu persatu, mereka mati maju sendirian. Dan Lordnya udah bakal diambil Aura double keuntungan kali ini. Lord pertama jatuh ke tangan Aura. Mulai terlihat pola mula dari Aura. Bener-bener langsung melahap satu persatu dari Alter ego. Mereka tahu kalau fight ada kemungkinan Alter ego lebih megang dari sisinya. Namun kalau ngomongin masalah pick off, aura pasti lebih kuat. Karena mereka punya alive, mereka punya cow dari Yamnya. nya Bakal sulit banget untuk di pick off juga tentunya di lini belakang. Belum ketahuan, belum ada pergerakan juga, apakah bakal muncul tiba-tiba. Lordnya bakal bergerak karena top 10 kali ini. Dibatalkan oh, dari unikades Gak bisa magic thumb, gak ada field required. Unstoppable dari mana? Seorang alive. 38 detik, harus tumbang dari Celliboy-nya melawan 5 bukan angka yang bagus sementara lihat kali ini defense seperti apa yang bakal dimunculkan oleh tim Alter Ego kayak ketahuan yang mencoba untuk menghindar shadow masih sudah digunakan armichi masih berada di lini depan belum ada pergerakan untuk membalikkan keadaan ke keadaan armichi harus damage terlalu tinggi darter-lalu tinggi ke arah belakang oh si tidak datang gak live. terlalu alive batify mengindir keadaan clover tapi mauzi yang malah tumbang sendirian lordnya masih survive di atas kali ini bakal didorong sama alive gak ada damage tambahan Monster kill diamankan monsi kol Kesius, wow, bener-bener panas banget. Orang masih bisa mundur lagi jagain arah dan mungkin bisa langsung-langsung pertama di mid lane, sekaligus bisa ke atlet kedua mungkin. Oke, mid lane, outer turret, bakal diamankan. Bottom lane juga tinggal didorong kali ini oleh tim aura. Terun Revenge bakal keluar, Bouncing Ball bakal dibatalkan. Begitu saja kali ini masih Udah ada, badan digana. Langsung di wajar, dan Morbet oh, langsung hilang. Langsung pakai blinker, tapi ternyata masih ada dagger specialist dari pasif seorang Clover. Kali ini mid lane-nya bakal diambil, tersisa 2-3 minion. Begitu saja dan masih bisa mengamankan inhibitor top turret mulai mitre naimin I mean. ya yeah. mulai tertangkap satu persatu dari tadi yap mereka salah hituan mitre dari tadi mungkin bakal bisa fake oh, toplesnya di masih langsung. didorong dan bahkan bahkan bisa dengan sepatnya oleh tim aura kali ini secara kill 17 sama tapi ini unggul jauh tuh aura secara objektifnya termasuk momentumnya yap bakal dipegang penuh kali ini oleh tim aura yang tadinya alterigom bener-bener mengendalikan pola permainan kali ini dibalikin 100 dibalikin 100 berbalik dari karena artigo ngepujar mid-lane yang terakhir Yap. Nah, ini alter ego harus lebih sabar lagi leo murphy bouncing ball nggak bakal bisa memberikan impact yang benar-benar ngedorong tentunya harus defend terlebih dahulu dua inhibitor sudah hilang dua super minion akan berjalan dengan bebas di mid lane ataupun di top lane bakal cari omannya ya untuk mulai fight lagi, dan ya. ini cukup krusial. buat Alderigo, padahal mereka ketangkap di sini, bakal bahaya banget. Buat nasib berikutnya, karena udah dua lentera ekspos, top lane dan juga mid lane. Kembali lagi kali ini, pergerakan setup-nya juga udah bener-bener lebih sabar, lebih nahan banget, gila sih lebih sabar banget sekali ini langsung yang muncul, sekarang belakang, gunakan, well reverse kita dua bouncing ball juga di depan, final kena langsung keluar jadi kita sama dia connect, tapi masih ada saya kasih tahu juga, Ramici di belakang langsung ada di baca. Semua ada alive, satu lagi alive, alive, still alive, masih bisa bertahan. Rifle is coming, dan bahkan di belakang Ramici mencoba mengusir karena namun ternyata mini terlalu banyak. Bestnya langsung tumbang satu sama untuk.